Banyak yang aku senangi kerja di Asri itu. Pekerjaannya, teman-temannya, lingkungannya, masyarakatnya, juga alamnya. Tapi ada yang paling aku sukai. Mau tahu itu? Yuk ikuti aku. biasa kalau enggak nambah itu kayaknya kurang srek yang nambah nih ya pas banget soalnya ada apa, <tuk> apa? ini lah yang paling enak terjadi asli istirahat itu tunggu pokoknya jam 12 itu kapan jam 12 terus ke sini kan makan coba bayangin kalau misalnya kita nggak makan bareng di sini keluar cari makan kemudian baru makan habislah jam istirahat tapi kalau di sini hmm. kantor naik makan udah cukup nggak nggak usah kalau makannya pakai tangan tuh gue hmm? enak nggak mantul biasa kan ada teman buat ini hmm. hmm. aku cari boleh aja gimana nggak enak hmm tapi sini, buah. Hmm, bayangkan. Ada buahnya juga sekarang, cuci Mau sih mau. tinggal capik ini. Sampai jam tanganku aja putus tadi Gara-gara semangat makannya pakai tangan Alhamdulillah ya. Nah sekarang udah selesai makan dengan berikutnya apa? Berikutin hmm. sekarang hmm. Manis loh Cuci mulut episode 3 sambil menunggu jam satu, bisa ngapain ya? Iya di sini. sampai ketemu di